Assalamualaikum, happy words, welcome to our program as like well with me Miss Adinda Belajar kita hari ini tentang model aksesoris mas yang memiliki arti wajib wajib yang kayak apa nih Miss Linda? Wajibnya adalah wajib banget. Ketika kamu sudah bilang mas kepada orang lain, Makanan tersebut harus melakukan sesuai dengan instruksimu. Gak ada toleransi dan gak ada yang bisa mengguruhin karena mas. Begitu juga dengan kamu, ketika kamu sudah mengucapkan "mas" pada dirimu sendiri, maka tidak ada alasan yang membuatmu untuk bisa tidak melakukannya. Oh iya, dalam kalimat "mas" ini juga bisa digunakan ya, untuk kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Kalau kalimat verbal, setelah "mas", tambahkan saja obat satunya, sedangkan kalau nominal, setelah kata "mas", tambahkan saja "binya". Nah, contohnya nih: "Aku harus belajar rajin agar lulus." I must study hard to graduate Kita harus mendengarkan apa yang guru kita katakan We must listen what our teacher said Bagaimana harus aku jelaskan kepadamu kalau aku sendiri nggak tahu How must I tell to you if I don't know? Nah, catatan nih Kata mas kalau dibikin kalimat negatif, nggak ada masen ya Contoh kamu nggak perlu datang ke sini So, di English You needn't come here Bukan mustn't, tapi kalau negatif Kita bisa pakai needn't Alasannya kenapa? Karena kalau kita menggunakan mustn Itu agak kasar Jadi langkah lebih baiknya Kalau kita menggunakan needn't Contoh lagi Haruskah aku mencintaimu? Di Inggris is Must I love you? Nah, kalau bahasa Inggrisnya kamu harus menjadi milikku apa? Share ya di kolom komentar Nanti bisa menjajak siapa yang benar Oke, okay? thank you for watching See you next time and bye